Ini lagi dikasih amburan. Oke, yang satunya itu mabuk. Donat. Eh, langsung coba anjing pakai umpan udang. apa ini laut Ini ini asin dan tribang nih ya sapi ring ini kawan Oh, apa ya? piring apa orang piring. Oh. Piring apa orang piring ini ini kawan sak alhamdulillah ayo bet parah parah itu sang kaptennya itu mendapat ikan apa itu ikan nemo apa ikan nyuatin itu. Baca, baca, baca, baca, baca. Nah, ini. Bakalan. mangan uh, Ikan kurisi kecil-kecil ini ya. Mantap. Nah, mantap. Nah, itu Mister Jenjet. Oke, lanjut lagi. Kenapa, Kapten? Uh, sang kapten lu oh, apa? Aduh. Kontak. aduh Aduh, serasi tetai, serasi dong. Jem. Ya. trek. Okay. teman-teman. Nah, ini teman -teman. nah, Ikan kurisi baby. Ikan kurisi. Ikan kurisi baby ya, teman es yang penting dua piring dua piring mantap dua piring mantap eh nah. melengkung nah. nah. yes, melengkung ya ah kenapa itu ikan petok petok itu namanya petok petok gimana ikan petok nah. mantap mantap okay. Oke, mas ya teman. Oh, oh. Ya. oh. Satu piring, dua piring. Nah, eh, nah setrek. Yes. double barang ini nah. ah untuk, oh, untuk bola ya oh, bola. ini ada banyak kursi baby nah sa piring setengah Apa kawan? Saksikan Nara, Satu piring atau dua piring? Ya, start trek. Treksi kursi bayi. Oh, tuh ada ikannya tuh. Duh, ikan apa, tuh? Kenapa mantap tuh? Wah mantap dua piring. Oke lanjut lagi ke pesta streknya. Eh strek lagi? Satu piring atau dua piring kawan Penting strek dua piring. Ya nah, corannya sampai melengkung. apa itu? apa itu hujan apa itu? Oke, eh. Nah. dua piring. mantap. Piring. mantap. Oke. Mas piring Gua piring lagi. Oke. Okay. Okay, kawan. Wah. Wow. <ketuk -ketuk> <Wey. ketuk> <ketuk> <ketuk> Strike, guys. Wih, <ketuk> Eh, ini kawan ikan apa ini namanya. ikan ternikmat dunia ini. Madek di in Jepang Eh, trek. Nah, main trek. Nah, tiga piring. terlalu lalu betul bahaya yang disekan orang Jepang jangan hontak hutaru jangan waaah jangan ya Allah hontak hutaru ternyata saudara orang Jepang terkena nih bakno In Japan, ini. Ini keseruan makan, apa adanya. Ini ikannya nanti digoreng sekalian. Sama telur, sama ikan layang Ayo teman-teman makan wow. Yuk Ini Lautnya udang Dia Tidak mabuk di laut Perutnya kenyang Habis itu strike lagi Oke, Makan dulu Oh, apa kawan? Sampo kok. Oh, kok lagi. Oh, lagi. Oh, Ayo kawan, kenapa kawan? Sampo. Oh, itu sang Kapten itu. Eh, sang Kapten. Aduh, oh, aduh. Copot. Aduh, Ayo. Ayo, oh, kan? ini bunyi ya? Ayo, depan nah. selesai ini mau pulang jalanan pulang rumah ya teman-teman kemudian dulu